Sejak Sinopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar panembahan Hanyoklowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Saya minta lawan yang seimbang Ayo, sama mana saya kemana ini Tidak mengapa, ngopo Tidak mengapa, kenapa diberhentikan? Boy! Tidak mengapa, Boy? Hati-hati, jendak ini sampai di Sampung. Sekarang ini, Dewi ngaji piulang kanjeng Sunan Eang Kali Joga, karusisan seladur-seladur. Ayo! Kakang! Kakang, sini. Loh, ini, Kak. Mana? Tidak pergi, kurang arti mas. songkok mesengut ae koyoke kangen karo anak ki lurah Sudar. Eh. bagus-bagus ngono kuwi kok senengane karo wong wedok brangasan. hambok karo aku ae. kemayu. Eh, ah. hey, aku kira kemayu. Oh. Mas Raksang, Kuih penasaran karo anak Iki Lurah Sudar. Anak Iki Lurah Sudar, seng kabar ilang dibutuh tiang berangwetan apa pak? Betul, disini. Si Lombayong. Lombayong sudah kembali. Aduh, lo mboten ngertes mas. Mas! Mas Rangsang! Mas Rangsang! Sampun mboten-mboten mergi sana sendoro lurah. Ulu Uluwet uwingkang kedasipun suwanaken Inggil sanget Uloh sak bryat mbeten kiat Pramiro Hidora lurah <susuk> Uloh sak bryat Jenihanku ngompet ngonik lurah Kau ngomong bayi weh Mentara merikin dora lurah Nyiwon tolong <susuk> Diko sinta nih mas Mbok. Sepertinya Orang-orang dari berang wetan Pengongsi Hidora hmm. hape tenan iki sampeyan iku sembrono kanggandhu mas nampa wong neneka tanpa nglapor tumenggung ala palap wong-wong eh, niki kabeh bakal mbebayani Mataram sing besok bakal nguasai Mataram Kalo, coba wae lho kowe nang kene kula no nyuwun wong-wong niki kabeh diusir ceking papan iki ya yeah, diusir so lajeng mangke sinten sing ngurepi wong-wong neneka kados ngoten niku Mataram nangge pajak rakyat prek penak banget nek ngono rasa Iki, rumahku, Iki rumahku, bakalan rusak asli Mataram. eh, kau urusan awak. Iki malam. orang tua. Mas, kena mau tuh. Yo aku ngerti. Medus Eh Ayung, bayu! Bayu! Ayo! Ayo! Ayo! mau sama Ayo! Ayo! Aduh, Ayo! mas. Yong, Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Sehat, ya? Ayo! caramu, Ayo! Aku Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Apa rahanan, Toh? Oh, Raiso, Nyi! Apa yang ngewes diwiwiti kudu dirampungi, Nyi? Masang-sang! Kue si Lanang, Toh? Isi! Mono, Wong-wong kaya kue KB kipancen bebaya, Nyi? Sikat! Loh, loh, loh, dia ya. lagi! Aduh, ya. Ja. Què vols? Què vols? Què vols? Què vols? Què Egoi, jangan ambutanan, apa ya Kau yang sen taruh guru mudiwi. Yang Sunan Kalijogo, hmm? yang baik ...ngelindungi trayek di perang wetan kakangku loh, lantas kahil lembayung hilang perang wetan kuru. Coba sagisawangan sing tenan Waspadakno... no, singko arani. ...mau telik Sandi. Sabangan meneh, pas-pasak ke meneh. Randu. Kang Randu. Saya minta maaf, tadi saya lancar. Mule. Lah niki kabeh kabeh piyah iki sapa niki sinten iki? Dong aku sing bang Oh, kok bang wetan. Nah, nggih nggih, mana aja selama ini. Amun sewu nggih, Kang. Aku tadi nyelonong di tempat latihan. Heh, apa, Bah? Le Bayong. Oh, wes paling <laughs> waras. Iya, wes ketemu saya nggak golei. Ya, tak na, wis naya syarat menjemput orang sing bisa nyelai. Mulai kowe ya, saya sabar wae ya, tawakal ya di kelas kowe ya. Monggo sejarah sejarah. Ini tindak pada depan itu ya, Mau? Matur Oh, lagi ketemu tempat Biarkan dia ketemu sama Romo dulu. Iya, ya? Ayo. Ya. Tapi terus, mas. Hmm. Hmm, hmm. Uh repiku. Gang engkau, Siji Maguru, Mangabdi di mereng badute iku mbah pungkasane Gawesam Purno Rangsan okay. Coba sekarang sebutkan enam golongan manusia Yang diyakini rakyat Jawa kuno Yang masih ada hubungannya dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo Ya? Uh, anuki hmm, Tali, apa? Baru dua minggu saya ajarkan udah enggak apa. Lembayong, dibantukan masmu rangsang. Makatan Ki, ada enam golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungan yang terhadap materi. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan ini adalah golongan yang paling unggul dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya. Mereka rela meninggalkan materi dan berbakti hanya kepada Tuhan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Pertapa, Ulama, dan Pendeta, Ki. Ape, terus, terus. Lalu golongan di bawahnya adalah golongan Kesatria, yaitu mereka yang mengabdikan dirinya untuk negara. Mereka sama mereka... sekali tidak memiliki kekayaan pribadi, yaitu karena mereka pertama tidak boleh, dan kedua kebutuhan mereka itu sudah dicukupi melalui pajak. Golongan di bawahnya adalah golongan Waisyaki, itu mereka yang hidup dari tanah untuk diolah diambil manfaatnya. Seperti petani dan tabib. Lalu di bawah Waisya adalah golongan manusia yang hidupnya dengan membunuh makhluk lain. Seperti tukang jagal sapi, kerbau, dan kambing. Mereka adalah golongan candala, Ki. Lalu di bawah golongan candala adalah golongan... Manusia man yang hidupnya sangat bergantung kepada materi. Seperti, Seperti saudagar ini. dan pedagang. Mereka adalah golongan sudra, Ki. Lalu di bawah golongan sudra adalah... adalah... golongan manusia yang paling rendah di antara semuanya, Ki. Mereka ini hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya betul Ki, tidak hanya berpindah-pindah, tapi mereka juga menetap dan menghisap semua sumber daya yang ada di tempat tersebut Ki. Kamu benar tapi kurang tepat. Setelah habis, mereka akan pindah lagi mencari tempat yang lebih menguntungkan mereka. Golongan ini dinamakan Melaica, Ki. Iya, meleca. Langsung <gat> kok terus lancar. Eh, ya, ya, ya. Dah. Akhirnya sekian dulu ya. Besok diteruskan. Terang, ya? Waktu kamu pergi kemarin, aku sangat merasa kehilangan. Aku, kalau ikat kontroversi, aku ngerti. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Jika tiba-tiba saudaraku menghilang. Yang saya itu, itu bukan cuma kataanku. <SILENCIO> Tapi juga guruku. cari aku, gimana caranya menghargai dan memaknai hidup ini kang? di rumah kamu lagi, berjalan. itulah kenapa aku mengaku ini. jenenganiku dipenggali-mali pun yakin apa kalian anak ini lurah kenapa tuh jenenganiku buatan pantas kalian anak ini lurah eh kelono terus noiku kaya wadun muncul begitu saja Bravu. Sinten iki, Mbak Yu, tumanggung nandur reja. Ana ana potong brikih. muka muga ora ana konangan ngolong nang kota gede. Wah, wah, wah. Sugeng rawuh. Matur nuwun. Silam langsung. Sampung sudah sampung. Di mapak ngandal. Onsebu, kepala matur. Kamu lo minongko war, gue saking tranquilen, ada ngaturakan pisung-sun ingkang awujud mas pitis rojo bruno ini kaum minongko akan kasuhan pandemanya hanya krowati pulau tambi pisung suni pun saking sederek beranggilan... ingkang awujud mas pitis rojo bruno ingkang salah sengi pun di pulau punjuaken cuma ingkang singgun panembahan Hanyo krowati Bagaimana keadaanmu dan pangeranmu? Pangestuni pun, Pak Mang. Wontenwi gatas menopo. Kulo dipun timbali. Mangekulo aturi mundut besok kengibup ya, Mbak. Sameniko. Munggu. Tetawis atau tawis. Munggu. Keadaan di Mataram semakin tidak karuan. Para pemberontak bisa menculik pangeranmu. Jika mereka mengetahui identitasnya, akan saya serahkan nyawa saya untuk menjaga Pangeran Paman. Ibu cah bagus sudah mengganggu pelajarmu. Mboten Ibu. Justru saya senang mendapat panggilan ini. Itu tandanya Ibu rindu dengan saya. Mata rama memerlukan lebih banyak lagi. Pangeran-pangeran sing mumpuni kaya Ibu sampun telas. Saya selalu menjaga mana Ibu. Keadaan Mataram semakin tidak menentu. Perampok dan pengkhianat podohnya wiji melawan Ramamu. Injil Saking meniko saya disembunyikan kepada Pak Anjir Jangan pernah kamu berpikir promolan Ibu mau membuangmu. buat terdibu. Saya senang ibu dan Rama mengirim saya ke sana. Saya sangat mencintai ilmu. Ibu. Satu hari nanti saya ingin menjadi seorang ulama, ibu. Neng kuwi keturunannya senopati, satria. Kamu memang bukan pewaris Tata. Ramamu sudah berjanji. ...kepada istri pertama Gusti Ratu Tulungayu. Kalau putranya Pangeran Martopuro... ...yang akan menjadi pewaris Tata... ...tidak ada... ...yang memintamu jadi cucu Senobati. Juga tidak ada... ...yang meminta Pangeran Martopuro lahir seperti itu. Mama. Karena itu... ...ibu meminta satu saja dari kamu. Ramamu dan pamanmu Pangeran Mangkubumi... ...saat ini sedang melawat kebat. Ramamu bakal memboyong Putri Adipati Batang. Hei, he, aku bernyanyi wayang lakonnya Romo Sintong ceritanya hmm. hmm. api <laughs> banget, halah, kaki gembeng, Apikan Mahabharata, wakti perangnya. Guru. Loh-loh kusik toh, kue dewean apa karo rangsang? kali ...mas rangsang, guru. Saiki neng indi. Buk Billy wanteng nginjil. Ki, manusia itu... ...bisa tidak memilih takdirnya sendiri. Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum. Kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya, ya? Kalau begitu, saya tidak mau kembali lagi ke Praktur. Kisah yang mau tinggal di sini selamanya. Lho, lho, Kenapa? Kenapa? Kulo... Kulo pengen dados Spramonoke okay, malah pun. ki pula nyawun Yang itu sedang memadu Apa kamu lupa kutukan yang menimpa pandu ayah Pandawa? Mungkin dalam seujung ujian Pangeran. Kluh, panger Ngadek nih Mas, ngadek, ngadek. Nih Mas, Aku ini cantik biasa sepertimu. Seorang cantik biasa tidak akan membiarkan sepasang Kijang tak dihidup, Pangeran. Saya Pangeran. Sampun, Sampai akhirnya tadi malam. Apa-apa. Se- si, se- si, si. tadi malam. kowe nguping rembukanku karo mas, nganti wong-wong ngerti sopo sejati neng aku. Yuk, kau ya kue... aku Aku ngampung. Kau seluput? Kau kududu nombok kau hukuman? Ampun, Jem Pangeran. Saya janji tidak akan membocorkan Jeng Pangeran. Saya setuju, Jeng Pangeran. Kau lepat Jeng Pangeran. Hukuman yang pantas untuk kamu. Kamu tidak boleh memanggil aku, kanjeng Pangeran. Tetapi, Kang Mas Bae. Ayo, sawangan aku. Kenapa koe? Mama, ayo. Ayo, ayo. ayo wis, wis, wis. Kenapa Kakang lebih memilih jadi rakyat biasa sepertiku? Lebih enak di keraton toh? Alah, berarti opo koe bae keraton? Mayu ah! Hidup di tengah kekuasaan itu Sering membuat orang lupa diri Kang Seto juga pernah mengatakan itu ke aku Dia selalu mengingatkan aku Untuk tetap rendah hati Adil dan menghargai hak orang I don't know. tidak sudah belum cuma bercerai mohon jadi Bahkan teriaku semua malam ini kita memandatkan doa ...sinuhun Panembahan Hanyokrawati ayah dari Raden Mas Rangsan. Mas Rangsan tadi pagi Hanyokrawati. Wah Hanyokrawati bisa kerap ya. Gue kok sedih pikir sopon, Duk. Mikir ratumu apa pengeranmu? Apa yang terjadi, Yung? Tidak ada. dipikir jero, Kita ini memang tidak boleh mencampuri urusan raja-raja kita. Jadi, sudah tahu. Sebenarnya Radim, Mas Rangsang Iya Sejak kamu umur delapan tahun Kenapa Bapakmu tidak bilang Mergo Kuih titah dalam Sinubun krowati sendiri Kepada Bapakmu Kenapa Bapak Tega Menyumunyikan ini semua dalam bayong? Upomo, kowe nimbangi tersnane dan mas rangsang, semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Sita ini pun si, si nurannya Kroati, sakit dari desakan trimming Menawi, Mekaten, Langkung Prayogi, Pangeran Martopuro, Wajeng di pun jimin yang akan noto. Disundi. rugi. Martopuro pantas cuma noto. Lanceng katus pundi Mataram saat maggie nipun, maggie ya? janji menikah utang, Lan Kados pundi kiamawa, tangan tangan nipun poros sepul, tetapi pun isto akan apakah? Angger siap menggantikan Suarji Romo Talem naik tahta. Saya tidak mengerti maksudnya. Jika Aos, jawab singkat saja. Siap apa tidak? Menikah Sanes Perkawis Saga, menopo Mboten Saga. Tetapi ini persoalan Wahyu ke Prabor ...yang tidak jatuh kepada tangan saya. Ayo, Angger ikut Ehang... ...lihat sendiri nanti. Nung, Kenapa kita bertemu di sini? Ya, dong dalam Gusti Ayu. Miturut pamanggiha soal penobatan Pangeran Martopuro sebaiknya dibicarakan secara rahasia. Pasti para pangeran sedang berupaya untuk menggagalkannya. Saya Gusti Ayu yang diberi wasiat untuk menobatkan Putra Dalek aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada Eyang kalau anakku segera naik tahta <laughs> menurut wasiat ini memang pangeran Martopuro yang akan naik tahta menggantikan suargi panembahan tapi Gusti Ayu ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Gusti Ayu. Wata Gusti Ayu kenal orang itu pasti. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas wafatnya. ...suwargi panembahan. Apa hubungannya kakakku? Nyolpa ngabutan kakakku. Kulah kepaksa ngakini. <SILENCIO> Anna musuhku para puter. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu bersama Adinda tercinta, hukumannya akan lebih ringan. Kalian semua telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Mohon, akui saja Gusti Ayu. <tuh> Apa Gusti Ayu sampai melakukan ini? <tuh> Kalian semua. ...tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya. Hanya untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Aku dijanjikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi raja mau menikah lagi. Hanya karena aku tidak bisa memberikan... Seorang anak lelaki, sebagai pewaris taktah. Tapi di saat aku bisa, Rajamu tetap tidak menunjukkan perubahan. Malah berupaya untuk menyingkari janjinya. Gusti Ayu mestinya bisa mengerti keadaan Pangeran Martopuro. Suwardi Panembahan tidak rela mengorbankan masa depan Mataram. Aku yang aku menjaganya! Aku Ibu Nek! Aku Ibu Nek! Ternambat Gusti Ayu. Sekarang Gusti Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan Gusti Ayu. Berhenti-henti, <tuh> Gusti! Berhenti-henti! Berhenti-henti, Gusti! Dirampuk Ibu Ayu. sekarang Angger sudah punya jawaban di mana bapak guru? Untung dalam sewu Den, mas, nah dalam sampun pun tenggawon Mau ten monggo. Ini, Lenggah ini. Ah. Ini. Menapa menikah? Serat ini ditrus langsung oleh kandung Sunan kacauku. Dalam serat itu dikatakan bahwa umum Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan kecil. cuma akan berubut kekuasaan saja. Dan bersamaan itu datanglah golongan yang paling rendah dari meleja Golongan apa, ki? Wih, golongan para tuca. Ya. Yang hidupnya cuma serakah, merampas hak orang lain, menjarah, dan merampok. Para tujuanku mau bekerja sama dengan para kesatria dan brahmana. Para adipati itu takluk tunduk di bawah ketiak mereka. Coba, tapi... Setelah akan lahir seorang pemimpin yang berhati, Brahmana yang bisa mempersatukan Nusantara, mempersatukan Raja-Raja untuk membebaskan cengkeraman dari para ducai. Orang itu akan mengawali kejayaan mataram ya. Dia bukan seorang anti biasa. Tapi orang itu adalah susu Agung. Orang itu adalah kamu. Boten, serat ini salah. Masih banyak pangeran-pangeran lain di luar sana yang lebih pantas daripada aku. Romo Mugui, Wesperso. Mulukwe dititip genang umur 10 tahun. Untuk belajar bagaimana menjadi seorang Brahmana. Semakin Tenmas menolak, semakin nyata pesan kanjeng Eyang itu Kami sudah menantikan peristiwa ini. Kami semua di belakangmu sesurunan aku. cari Lembayung. Sumonggo katurang lenggang nglebeten, Mas. Sampun ki, sampun. kulo wanten mriki. Lembayung Limas ngadek, Limas Nyuntuh mas, Limas Sampun, Jeng Pangeran, Sampun Ujung ngaturi ya aku, Jeng Pangeran Panggil aku Mas Rangsang seperti biasa Limas, aku butuh kamu Saya akan selalu ada kapan saya dan Mas membutuhkan saya Seandainya aku bisa memboyongmu dan menjadikan kamu permaisuriku, Saya akan membantu Dinas dengan cara yang lain. Aku berjanji kepadamu akan menjadikan tahta ini sebagai amanat rakyat. Masih ada apa, tuh? Ini sahabat Oh, ya Sampai Oto Ingsum panemban hanyo perwati Paring dawuh marang utro ingsum ratin mas rangsang Supoyo ngelintir ke prapung, jumeneng noto Kang Sinebutan asmo Susuhunan akung Anyokro lan Laningsum Ugo ngersakake putraku Sambut silaning akrami Karo putrine Adipati Batang Kang sak Sakmengkone Bakal jumeneng Garwopatu Kang Sinebutan Kanjeng Ratu Kencono Eh, saya dia bukan orang pedendam seperti kamu. Adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, Adipati-Adipati di Timur, Utara, dan Barat yang tercerai berai akan aku satukan di bawah panji-panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjelajah dari Eropa yang menjarah secara kejam rempah dan sumber makanan rakyat lainnya itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Bagenda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran. Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang? Tentu baginda paham. Perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuhan? Dari orang-orang di belakang Tuhan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dena tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh itu melanggar... ...perjanjian yang kami buat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Kaspar. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru kami ini saling belajar. Saling tukar budaya, tukar ilmu. Begini, Baginda. Kami... Saya tidak keberatan jika anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar enam puluh persen dari setiap penjualannya. Saya kataku, manajer, sesetengah persen yang pasti untuk setiap transaksi. Itu adalah ideot. Itu yang harus kita kami Itu adalah Sutra Koromambal yang indah, perhiasan dari Cailung, dan satu petingkoy emas dan mutiara. Kami mohon pamit dulu, Mbak Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa... Tuhan sudah tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih, sampaikan salam saya kepada pimpinan Tuhan. Singkirkan emas-emas ini, dan dalam waktu enam bulan, kalau tidak ada kabar dari mereka, aku perintahkan Temenggung durhachau dan adipati tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Migodawo, Migodawo, Sinul, Pangapun, dan dalam saya, Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? Euse bukan sekedar perusahaan, sebagaimana orang-orang Inggris. Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman Saya modal. sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun seusnya. Kenapa mau tenlangkung sahih kalau kita bekerjasama dengan mereka? Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka-mereka itu lebih senang, Paman kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat dengan uang mereka dan senjata ini nasib kita akan sama seperti penduduk Banda, Maluku dan Jayakarta. Dan aku juga yakin mereka menawarkan hal yang sama kepada Dipati Kulon. Klono. Kulon. Kuih tak dahwi mimpin telik Sandi ni kulang. Sendikoh, Adipati ukur. Rapatkan barisan di perbatasan Priangan Banten. Kakang Singuranu. Sendikoh, Senor. Tolong gerahkan para cantri untuk membuat benda ini. Sendikoh, Senor. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Si, sendikoh, Senor. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka. Jangan-jangan aku mempaham, aku tinggal makan poro candre ya. Terus, cari apa ya? Tak karep ini. Wano, kiti, di ikhina ikhini. Eh, aku lupa. lanang, ngendi ngendih. Eh, masalah, masalah! lo, bola balik. Wanti ku topet, pilih, ngonok gue. Ya, ya. Kepiye bawa bertanek kang mas pati? Yo, ada deh, ada deh, lu bukain nih. Bukan nih, bukan kang. Allah, ayo, lu bukain nih. Kang harus beli kopi. Ayo, ngapro, lu bukain itu. Lu bukain. Iki apa tu kang? Iki apa? Nah, iki mana loh? Iya, iki satu kehabisan duit. Iki barang ajar lah yang iki. Iya loh, samaan. Oh mas masane wabu tereram pedirendasih kayak baik, e, tembak keluar mau tiar dasih. Kanggo kanggo apa kang? Kue rak yang ngerti toyo. Sasiwingi kompeni kompendi kue mampir neng keraton. Wong-wong kue podok karena wong-wong seena di penduduk bandalan Maluku. Romang saku wong-wong kue podok harus ingin tiga kayak yang guru. Apa yo? Oh naseh ganjel pikiranmu? Oh, mboten, Kang. Wis, ngomong wae, ora usah sungkan. Oke. Sak padet po, ano. Wah, gagah mento. Ya mesti. Pangkatmu sekarang apa? Oh. Ya apa ta Burisrawu piye? Tumunggu iki, tumunggu kraimu. Kuyur <laughs> iki, Kang. Oh iya, tumunggu gendeng. Kowe. Sejawi <laughs> apa kowe? Lah, <laughs> ah, aku iki ditugaskan Kang Masinuwunmu untuk ke Sunda Kelapa memata-matai kumpeni kumpeni kui, sekaligus ngantarkan surat ke Adipati Kulon. Cariné mereka sudah menaklukkan Jayakarta. Nganggo bedil bedil kui. Ya terus apa mesti Dewi melu-melu? iki cuma untuk berjaga-jaga Yo Nih nganggo gaman toh Kang. Ini para cantrik calon Brahmana lho. Kang masih nungunmu itu sangat cerdik. Ngerti sak durungnya Winara. Kau bisa ngerti lah. Yus, aku pamit sih. Nengku kulon. Loh, saya iki. Iya. Kang, aku pamit sih. Yung, tak nih. ini. Enggak <laughs> usah, Kang. <laughs> di hati, di hati. Pasti hati Kang. Pasti. Yuk, tak tinggal ngurusi santri cantrik-cantrik ini, Kang. Hati-hati, ya. We gaan hier in Banten nog een fort bouwen ter versterking van onze positie, helemaal groter dan die in Banda en de Molukken. Heeft u al nagedacht over het aanbod van de koning van Mataram om een lodge in Jepara te bouwen? Vergeet die man. Hij denkt dat hij de alleenheerser is hier in Java. <laughs> Onderschadt ze niet. Wat als ze gaan terugvechten? Unders Jij makan. Ini aturan yang harus anda sepakati, tuan-tuan. Kalau kami menolak, sampian Bagaimana Anda tidak bisa ambil air minum dan beras dari sini lagi, Tuan? Tuan Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Tuan. Sekarang keadaan sudah berbeda, Tuan-Tuan. Tuan, kabar Tuan. Tuan. di Ma, tem salah orang. Ayo cepat, tadi tunggu di batas kota. Dalam saya Husinul, kami diserang sepuluh perampok di luar perbatasan Sunda Kelapa, Sirun. Setelah menyerahkan surat ke Murjangkung, Adi pada tegal terluka parah dan pulang ke tegal. Lagi pula sakit Adi akan lampat untuk mengantar mereka, Sirun. Keh, Bun, Bun paman. Yun dalam saya Husinul, ulo yakin, yang baik pun menikat titi perampok, Nanging tiang-tiang yang -tiang dihimpun perbudak dipun yakin jino? mereka dibayar untuk membunuh Madurorjo dan Adipati tegar. Waton dao, iki. kita harus menyelidiki dulu kebenaran. Apa yang diselidiki ya? Masih tahu no? Kumpulkan seluruh adipati ke Mataram. Oh, dua kisaran aja. Gimana? Bagaimana? Sekarang ini lagi. Setyo Sapun Simantoko, Sinun harus segera memberikan kita. Malas, jaras, jaras, sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar, Dimas Adipati Tata. Durung bukti Kang Noto. Siapa yang melupai Tumenggung Manduro Rejo dan Adipati Tegal? Bukti apa lagi? Londo-londo tuh keliciaannya sudah jelas. Gato Projo, saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta sudah mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Tetapi yang terjadi, Justru Pangeran Jayakarta terusir dari sana. Bisa dibayangkan, dengan seorang raja, dia bisa bersikap seperti itu. Apalagi terhadap Adipati dan Tumenggung. Cepatat! Dipati ukur. Bagaimana dengan sikap Kulon? Ampun ten, Shinowun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Tak bisa diharapkan. Bahkan akhir-akhir ini, teh, Pasukan kulon sering mengganggu daerah perbatasan Priangan. Oh, bicara pe. Apapun terdalam saya usung. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Monggo. Orang ini, pemimpin mereka. Yanpi tersunkun. Tiang-tiang kileng, nyebatipun murjangkul. Kabarnya, di Maluku, pasukan Inggris dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Bayangkan, negara sebesar Inggris raya dengan armada yang tangguh dapat mereka taklukkan. Wih, golongan. Wih. yang hidupnya cuma serakah merampas orang lain ini pun ada piti yang meniku kedah ngatos Hati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. perang Perangwetan, Kulon bersatulah! Persiapkan pasukan! Aku sendiri yang akan memimpin rakyatku di Sunda Mukti utawa mati. Isto apa da'wo? Upar, upar! Ulupak, pelupak, magam, lupak! Bangga, bangga, melupak, melupak, melupak, melupak. Iwan kawi gatos anipun, segera-gera sedaya... ...Metaram badi gempak perang dateng Batavia. Sporo nem-neman sing isih pidegsa... ...nyawi jitikat... ...bareng prajurit Metaram... ...ngeluruk teng Batavia. Gue ramelu-melu, tokang. Nggak dibegisah ini, kawulo Mataram. Ngerti sedaya? Hei! Hei! Pelurahan pun lali. Diserati. Oh, sedih kok. <tuk> <tuk> diangkat. Tangannya yang kenceng. Ayo, tiruk ke KB. Lari! coki berapa dari Mataram? Guara! Monggo dipundahar, Kang Mas. Meniko masakan dalam piamba. Wah, enak sayur ikannya. Romo. Piye? Kalau saya sudah besar, boleh ikut perang melawan VOC tidak? Nanti kalau kamu itu sudah gede, VOC sudah tidak ada lagi di sini. Itu janji Romo. Terus, saya akan perang melawan siapa? Nger, sudah bagus. Orang bakal no perang menek. Kamu akan memerintah Mataram dalam damai. Ra njing ngaten Kang Mas. Hmm. Ya. Kula engkang sowan Kanjeng Ratu. Ono wigati apa? Ki juru kideng padhe sowan engkang sinuwun sakmenika sampun nenggo wonten Jawi. Wonten Wigatos menopo sampai mengganggu saya bersama keluarga. Ini Pak Wonten dalam sewa Sinuwon. Wonten perkawis hingga ngetah di Borumbak. Yang inginan dalam badimandikani perang Wontening Batavia. Sinuwun. Sinuwun harus tetap tinggal di Kraton. Laras sinuwun. Ada apa ini? Monggo. Silahkan ditanya sendiri pada orang tua ini Dia sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk melawan Mataram Itu menggung notoprojomeniko Bersama para adipati Brangwetan dan Tumenggung menggung pesisir utara Sedang bersekongkol dengan gerombolannya Untuk menggagalkan penyerangan prajurit Mataram di Batavia Itu misi bunuh diri Lalu Kau los yang dikorban. Bagaimana caranya menggagalkan misi itu? Ada belas ribu, pasukannya akan berangkat ke sana. Empat belas ribu prajurit, tutup kape prajurit mumpuni. Mereka adalah petani, tukang kayu, dan nelayan. Pasukan kalian yang sebelumnya berada dalam barisan menuju Batavia. Harus berbelok ketika sampai di Cirebon. Terus apa jaminannya? Hmm? Pasukan tumenggung menggung Mandurorejo. Tidak menumpas kita lebih dulu. VOC Bakal nyegat nang Cirebon. <Sess> <Sess> oh, Apa iso? Telik Sandi Matara. Berada di bawah kendaliku. Mereka sudah menjalin hubungan dengan Janggung sejak sebulan yang lalu. <Sess> Terus? Entuk muka apa, pamrih muka apa? Hah? Orang-orang. orang kalungguan sing tak konek ini. Kecuali melindungi rakyat Mataram. Dari ambisi rajanya. Benar itu, Paman? Ayo, jawab! Jawab! Jawab! Jawab! Hei! Hei! Punten dalam saya usin uut. Saya melihat Mataram akan terkuras tenaganya. Banjir darah tidak berkesudahan. Namun Kang Gebra menikok hanya demi perang ini. Dari mana paman tahu? Dari mana paman bisa menangkapnya Menikok dulu. Saya kagum kesetiaanmu terhadap Mataram. Tapi ingat, perang bukan satu-satunya jalan keluar. Perang memang bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak-budak para tuca itu. Sabun semua. Sabun semua tangan sinuon kotori tangan sinuon dengan darah pengkhianat. Bawa dia untuk menjemput ajalnya. Bawa dia pergi! Yang <tuh> sinuon. <tersilus> Izinkan saya menggantikan hukuman paman atau projo si Nguan. Dia yang sudah merawat saya dari kecil hingga dewasa. Dan dia sudah menyelamatkan nyawa saya ketika orang gue membuang saya si, Nguan. si Nguan. saya mohon cintaku. Si saya mohon hukum saya, si Hukum saya, si Duun. Hukum sayang, sayang. Hukum saya, si Duun. Serang, saya. Coba. Coba. Saya, saya. Aku beri satu kesempatan untuk pamanmu. Dia sendiri yang harus membunuh komplotannya. Lalu, pamanmu harus ikut ke Batavia bersama seluruh Syahidin Mataram. Hingga mati. Tidak bisa meninggalkan keraton. Monggo, silahkan. Kalau Sinun ingin membimbing perang di Batavia, tapi apakah Sinun rela dalam tentara menanti diduduki oleh pengkhianat? Justru paman yang seharusnya memastikan tidak ada pengkhianat di sini. Nun Sewu, Sinun itu semua sudah kami lakukan, tapi siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi dua tiga bulan ke depan, Nun Sewu? Apa Sinwun yakin bisa menyelesaikan Sunda Kelapa dalam waktu tiga bulan? Perang bisa sebentar, tapi juga bisa berlangsung lama tak berkesudahan. Kapenggalih Sinwun. Kawatiranmu bener, Yung, tentang si Nguun. aku gak bisa buat apa-apa, Yung. Aku orang harap melu-melu, Kang. Kau ya sang ngerti, Kang. Yung! Yung! yung. Ada hal lain yang penting, yang harus kamu tahu, Yung. Apa nih, Kang? Kang, saya masih hidup. Yang Betafia. Ya. Jauh sembrono kowe Kang. Yung, tenang nih, Om. Kowe aja ngarang cerita... ...ben aku mangkat dengan Batavia, Ambelo Mataram, Kang. Ora bakal. Yung! Yung! Aku ngerti dewe! Tegakkan kepalamu, sebentar lagi namamu akan dikenang. Sebagai pahlawan Mataram, prajurit-prajuritku yang gagah. Dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Kusti Keng Akyo aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda kelapa. tidak perlu sembunyi-sembunyi. Keluar. Ambayung. Kamu juga ingin membunuhku? Kalo menikon namung kau lo Ntarang senyum Jeji namung Setio Lan ngabdi datang sesembahan Kedatangan saya kemari hanya ingin pamit Saya akan ke Sunda Kelapa Apa? Saya akan menemui Kang Mas saya Setok Mungkin saya ditakdirkan mati bersama kaum Mataram lainnya di Sunda Kelapa. Semoga ini hanya akan menjadi mimpi buruk di Batavia, bukan di Mataram. Jangan Mataram siap minta Oui, mais que négant, négant, mais que tu Tentalem, jika sayang saya mengganggu si Saya mau menyampaikan kabar dari Sunda Kelapa. Kakang sudah pastikan berita ini benar. Sampun, Si Semua orang sedang mengkhianatiku. Saya masih setia dengan Mataram. Kita sama-sama menjalankan amanah hak yang kuruh. Si harus tetap kuat. Tumenggung alap-alap dan pangeran berboyon, nanggoda wa talam. Bagaimana dengan kabar mereka? Persediaan makanan semakin menipis. Mereka akhirnya memindahkan benteng pertahanan di timur sungai Ciliwung. Timur sungai Ciliwung? Tidak. Pindahkan segera pasukan jauh-jauh dari sungai. Segera. itu Tuh. Bagaimana kabar, sekumah Mataram, Gereng, Gusti Pangeran. Persediaan pangan sudah mulai menipis, Jeng Pangeran. Mental para prajurit juga sudah mulai jatuh. Nanging jauh dalam mengkang sinuun, bukti utawa mati tetap diu diugemi. Jadi aku tuh bisa malas. Apa ya? Kang. Apa... Kita... Jataki... ke Dekat sungai? Hmm? Apa kita ke dekat sungai? Iya. Eh, sebentar. Mau ke mana gue? Ah. Aku harus bicara padaku itu, menggenggala sekarang. Eh, yung, Kak, yung, yung, yung. Ah. lu kamu belum sembuh. Harus sekarang, Kang. Yoes, yoes, yoes, hai, Konopo, Lembayung Yung Batimato. Membangun apa untan jeng pangeran? Saat ini kita sedang berada di pinggir sungai. Pasukan VOC punya perahu-perahu kecil yang biasa mereka gunakan untuk melihat situasi Batavia. Benar, konduklorong. Lurus jeng pangeran. Kalau kafir kafir kumpeni itu menyerang kita... ...dihadepi, Wai. Dihadepi nanggocor apa? Melihat keadaan prajurit Mataram saat ini. Sebaiknya kita menjauh dari sungai. Orang usah manut karo omongan ewang wetak, kui. Ika apa? Opo? Kau ngerti apa, ini akan mengikat lehermu sampai putus jika kau berani mundur. Kemunggung bahu Apa, Wes, wes, wes, wes, Tak Baleni Jauh dalam bengkang sinon, bukti utawa mati tetap ku kami. Ngerti Berarti tak boleh Pengpira aku kutu Baleni Pengpira aku kutu Baleni He, kowe iki. Aku muni ngono. Ono apa? Kowe iki nerang saking lepen. Kowe ra sembono rawaton gawe dredah. Sae sunggune. He, kowe. Kowe. Amping-ampingono, jeng pingiran. Di marano. Siap, siap, siap. Siap, ana apa iki? Kowe nerang saking ngapa? Ayo, ayo, siap. Manggo. Kowe Tahu dari Batavia. Kalian tidak ngerti siapa yang kalian hadapi. Aku gue lagi, kowe, Gang. Luno, kowe ini orang kepingin mati. Kau, kau. Max, kita balik dong. Ya, timu kan. Ha. Bangsal. Kamu tahu Kenapa aku jadi begini, Yo? Belakang masnya Randu ditangkap dan disiksa Mataram hanya karena melaporkan kerapat Pangeran Purboyo yang menggelapkan pajak, disiksa dan dipaksa mengaku sebagai orang yang nyolong duit itu. Aku melawan yung, melawan. Mereka berhasil melukai Tura dan merobek perut. Kamu memang iblis, tapi mereka telah memberiku kesempatan hidup. Hidup! Apa yang kamu bela, Yung? Apa? Apa? Aku yang apa-apa, Kang? Aku merena menggolok ikut, Mau ketemu kakangku Seto? <susuk> yang selalu ngajari aku untuk jadi perempuan mandiri. Perempuan yang kuat. Kang. Kang. Apa sampean orang kangen popolan biung Kang? Bihong itu selalu menanyakan kamu, Kang. Setiap hari. Bahkan sampai sebelum beliau wafat, Kang. Uwes, Kang. Uwes, Kang. Kang, Mas Mbah, saya tahu harus mati, Om. Orang. Orang, orang tak angses mati om. Oh. <ti> oh, oh, bukan kakangmu lagi. Tidak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 Kue kudu lungo seko kene. Bu teman. Saya harus jaga teman. Kue kudu tetep urib. Teloen. Apa sembar kelakon. Tara membutuhkan orang terbaik sepertimu untuk mengingatkan rajanya. Lungo. mati kuih jauh dalam Merkotu Mindae menungso kain atau Projo kwek kapet dati ringkat kau alap-alap Ayo Rampungi panggirian panggiru Min Sopo kwek Pangeran Jemina, Kuloingkang Dato Seksi. Tumenggung Noto Projo sudah peringatkan untuk membawa pasukan mundur. Pangeran Purboyo yang memaksa kami untuk menyerang. Sang kemunderan, ya! Tampakten di sisakan! swagol Mundur! perkaraku Kapan itu megong diwali Singoranu Ku ngerti apa sing tok tindalke kula engkang badhe tanggal jawab jeneng pangeran Kakek kago Iki balasannya, Iki balasannya. ...perempuan itu mencuri kuda jenengan. Lengkewai, okay, aku harus mengerti lungah ini. Aku harus mengirim pesan kepada juruk keting. Jenengan dan pasukan di Pati Ukur akan menggemput Batavia dari sisi selatan. Biarkan Singorano dan suruh agul, agul dari utara. Setidak tahu, Sidoon. Telik Santiko akan mengabarkan kedatanganmu di Sunda. Pastikan, kedatanganmu itu tepat waktu. Kudang dalam saya, Sidoon. Menikau untuk saking pada Pak Anbadiswa. Menempat Yo, pa, pendekar Niko sinten bu. aku tekan, kini orang dua ekar polo. Cukup. Bok, tolong bawa Syahidin masuk. Ayo, Ngir, masuk. Ngerti, yo. Pawongan kui, pahlawan Mataram. Semgir. Ayo, nih, Mas. Tak kepala ngakim lepuk raton. Aneko sini, tinggalkan kami sendirian Menggau Ama ingin menyampaikan sesuatu, Sinun. Silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, namun, namun semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah terlalu banyak pasukan gugur, bahkan prajurit tangguh kebanggaan Mataram seperti itu menggumpal reksa dan mandur rejo. Lalu, punten dalam sewu sinubun menawi wonten ke parang dalem, keselamun akan malih perkawis menikok. Aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku. Hmm. Nimas. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka... ...selain dengan peperangan, Sinuun. Dengan cara apa?! Hah? Bekerja sama dengan mereka?! menjadi budak para tuca-tuca itu, seperti yang dimaui paman atau projo. Aku tidak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh saja katiki, boleh menuliskan apa saja tentang diriku, tapi satu hal yang harus diketahui, penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Panggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Pak Manjuru Aku titahkan paman untuk membangun lubung pati sepanjang pesisir utara. Setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan di pati ukur akan memanfaatkan lubung itu untuk menyerang kembali Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Sabdo padi tanding ratu tan kenau walau wali. Kalau sampai salah, saya yang akan menburumu Pastikan saja pasukanmu menggempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur bentengmu. Bola di parti ukur. Saya ti cantek kes ini won. Anda lakon. seorang pengkhianat dan mas Rangsang. Tapi ini caraku membela Mataram dan membalaskan dendam kematian pamanku. Apa saya pantas, Ibu? Untuk menjalankan amanat kanjeng sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia. Kita hanya kaulah loh semesta ini. Sa, saya sudah mengorbankan banyak nyawa. Hanya untuk menjalankan maksiat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti, cucu-cucu saya, seluruh pewaris Mataram, kanjeng Sunan Kalijogo, yang gurumu ini dan ramamu. Contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan, Selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Tapi pemburu yang baik akan menyiksakan bangsanya. Harus ada yang ditinggalkan. Untuk melanjutkan keturunan, melahirkan generasi berikutnya. Bok. Kapan bapak boleh kok suwi? Bo, bestor rasa takon-takon bapakmu kayak kayu netelah nopo-nop. Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya. Tapi manusia yang agung. Selalu percaya dengan bibit-bibit baru Salam, coba saiki di wacot surat Allah, ya. Get, aku juga di kota Raufahadah. Di sana, Asinten, nge? Nyai. Ah. Tadinya saya ingin menemui seorang teman santri di sini. Oh antri laki-laki di sini semua sudah pada pergi ke Batavia perang sing perempuan itu semua sudah nggak ada di sini lah kok selir Hamugi gagah udah dulur kok nggak ikut perang orang prajurit kape Dawesinwuri ikut poya kang Pukasan prajurit Umpamakno ikikali Ciliwung, bendung, yuk patang dan bayi nereket, kaya nalikot diwenelok ke Seropo, ya. ngerti? Sendiko. Sesu diwibiti. Wolf. <laughs> Meneer Koen moet veel bedruister worden. Als het kan moet hij van Batavia verplaatst worden. Het is hier niet gezond. Hier is van de rijkdom van de stad. Dit is Als ik u vragen mag, wat heeft hij eigenlijk? Hij heeft golen. Ontari! Ontari, waar ja, zit je? Ja meneer. Ontari! Ja meneer. Ben je zijde voor me meneer Koen, snel! Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami dengan janji-janji manis. Membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Susu. ...berani menantang saya. Orang-orang dari bangsamu itu, Tuhan, sangat, sangat lemah sampai ngecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Lidah mereka lebih bekerja dari tangan dan kaki mereka. Orang-orang seperti itu, Tuhan, akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada dari kami yang seperti itu. Tapi banyak dari kami yang masih memiliki harga diri. Harga diri. Tuhan boleh juga yakin dengan diri, Tuhan. Tapi ingat sampai kapanpun bangsa Tuhan tidak akan pernah lepas. Dari orang-orang seperti kamu. Dan tahu kenapa, Tuhan. Karena mereka banyak berada di bawah pusara ombak kami. Hahaha. <laughs> Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuhan angkat kaki dari tanah air kami. Dan bangsa kami dapat menguasai seluruh Nusantara. melane Sinwon Natek Nyai sinwon Natek-natek ayo yang sampai ada Saya, Ibu, Sinun, rakungan perso menopor, Abang Bibi. Saya ingin menghidupkan kembali pada ini, Nyai. Saya sendiri yang akan mengajar. Saya, okay. Sinun. Maturuan sangat. Nah okay, yeah. Eh hey, hati-hati kalian. <laughs> Lola. Lola. Ayo ayo. Aku Kang randu, si nun. Aku ralali karo pojomu. Matur, nun, noleh ke di, di sekolah ini. Aku dunia si Ramu kebisa ngejeki beteng Batavia. He? Kenapa ratuk tindak ke? Kura kelingan poh? Rikolo kwen luk ke berangwitan wih gampangi koyangunu. Lah kok saiki urah iso? He? Kula sagah nampi hukuman. Nyun pangpun dalem sewu sinukun. Kula sampun nyuma diaken jagar. Kang Gimbodo Poro nayo ke proyek kang pecus menikah sinul Bali. Mulio Ning anak lan pojung. Nyun pang aku tuh dalam sewu sinuhun. Biyan baik pun murka sam pun damner kucemah semut dalam sinuhun. Lalu kita melukucemeng mataharam. Kita sudah menang, paman. Kita semua sudah berani untuk melawan. Pulang. pulang kalian semua ajari ya anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini matur sembah nuwun matur semang, Mbak! Anak-anak tanah! Kita tinggal lagi kantor. Saya rasa begitu. Raden Mas Rangsang, lewat mata dan hati ini, Aku menyaksikan seluruh kisahmu Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak cucuku Bahwa cintamu atas negerimu Tidak akan dilupakan Wa al-yawma atu ilaykum <-tuh> لجلالتكم ليدعموكم بهذه الرسالة من فضلكم تقبلوا منهم هذه لكي تتزايد منهم للأحبة والأخوة فيما بين الشعوب تحياتي لكم ومنهم بعون الله